Oke okay guys, mari kita Simak caranya pasang wallpaper Secara praktis dan mudah Dan gampang untuk dilakukan Nih senior saya ini Ahmad Mangki. Ayo Pertama kita bersihkan dulu Ini bahannya dasarnya ini dari triplek Bukan tembok triplek Kita bersihkan Setelah itu Kita pakai kompon Untuk dasarnya dulu ya memasang wallpaper <tuh> karena berhubungan tripleknya banyak gelombang kita pakai kompon dulu biar rata setelah, setelah udah pemerataan pemelamiran barulah nanti tahap berikutnya yang memasang wallpaper jangan lupa ya guys subscribe like komen dan share biar konten ini bermanfaat lanjut Oke okay guys Kita lanjut ke tahap Pemasangan wallpaper <Smith>